the don't o got Let's do one. Hey. Hey. Oke, sekarang kita dengan pelatih dari Hawks Tangerang Mas Joko. Mas, gimana kabarnya? Baik, kabarnya Rocky. Mas, ini tinggal sebentar lagi ya, IBL dimulai di kota Bali. Uh, menurut Coach Joko sendiri, ini kan hari ini lumayan bagus mainnya. Pendapatnya Coach tentang tim so far, perkembangannya gimana? Uh, perkembangan tim so far saya uh, uh, senang ya, uh, hmm. progresnya uh, bagus ya. Kita berhasil kimit dengan hampurah menang. Dengan Indonesia kemarin, uh, hmm. kita fight gitu dengan uh, Satria Muda last, last scrimmage ya, di sebelum kita berangkat ke Bali kita bisa main, uh, sampai di hmm. quarter 3 masih leading, tapi di quarter 4 kita turun tapi uh, secara keseluruhan anak-anak udah bagus main perkembangannya mental eksklusi, uh, sistem defense, ya. hmm. itu udah mereka uh, menguasai Dan Danire ini kelihatannya akan memainkan peran yang besar ya harapannya Coach Joko untuk Danire musim ini apa? Uh, harapan saya uh, lebih uh, berkembang lagi ke depannya. Hmm. Lebih. Dia uh, punya potensi besar ke depannya. Saya, makanya saya terus gali dia untuk push dia untuk lebih maju lagi. Uh, emang uh, Dani sebagai uh, motor tim uh, lokal hmm. ya. Untuk uh, saya buat dia untuk uh, tumpuan tim. Tapi saya mau, nggak mau bebanin untuk dia. Just play enjoy the game aja. Dan so, dan so far pendapatnya tentang dua pemain asing yeah. dari Tangerang Hawks. Uh, untuk dua pemainnya sih uh, untuk Tishy, uh, Tyeon, udah bagus ya seperti hmm. saya harapkan ya, dengan, karena saya sudah membaca tipe pemain dia waktu main di Pasifik jadi nggak hmm. nggak cukup susah untuk uh, saya uh, mencapin dengan sistem saya. Hmm. Uh, untuk Anthony, Allen ya uh, problem masih di kondisi fisiknya yang belum fit ya belum insep banget. Tapi perkembangan semakin kesini setelah uh, tiga hmm. minggu di sini ya. Uh, dia cukup uh, pesat ya uh, uh, perkembangannya dan dia uh, asik juga mau mengikuti latihan program latihan semua yang kita buat baik fisik maupun untuk uh, court ya yeah, jadi itu yang penting dan coach joko ini salah satu yang paling beruntung loh karena ada pernah jadi asisten coach dari coach givi lalu juga coach alex juga ya gokhal ya yeah. Loto. Yeah. Uh, pelajaran apa aja sih yang coach dapat dari mengikuti dua pelatih itu uh, banyak ya uh, hmm. pelajarannya uh, saya uh, dapatkan dari hmm. kedua coach ya mereka juga uh, bagus ya, uh, jadi saya banyak belajar mengenai sistem segala macam uh, yang baik sesuai dengan uh, tipikal basket Indonesia. Saya akan hmm. saya gunakan itu. Dan ya keuntungan saya uh, belajar dari kedua pelatih itu. Juga, saya juga uh, belajar juga dari kosong juga dulu di, hmm. dari Filipina saya belajar juga banyak. Jadi ya, suatu keuntungan buat saya. Ini kan tahun uh. pertama jadi head coach iya, ya. Pernah. Sebelum waktu itu katanya tadi cerita pernah di aspak di turnamen, tapi uh, iya. so far kalau untuk Coach Joko sendiri sebagai head coach, itu kesulitannya apa yang coach temukan uh, memu untuk memulai season ini? Uh, Sebenarnya, kan, uh, awal sih, uh, hmm. nama uh, tim Hawk masih baru, ya, masih yeah. baru dua, uh, masuk kedua tahun. Tentu uh, masih perlu banyak uh, perubahan, itu untuk menjadi lebih baik. Jadi, yes. karena season kemarin uh, banyak ambil posisi pemain yang numpuk, jadi saya sebagian saya uh, ya, gantikan gitu, karena biar tim uh, hmm. lebih solid lagi, tapi... Uh, pertama ya, pemain muda tentu uh, hmm. masih faktor mentally kadang uh, jam terbang mereka wow. kurang, makanya butuh proses untuk pemain muda. nggak, nggak mudah semudah kita nangani pemain yang udah jadi, yeah. dikasih tahu ini cepet nih. Kalau muda tantangannya lebih banyak, jadi kita harus berulang-berulang kali ya, yeah. kesabarannya harus tingkat dewa. <G Shouldn't> <Samba dewheah>. <iterate> Coach, terakhir ini. Uh, Bagaimana uh, menurut Coach Joko nanti uh, seasonnya Hawks itu bisa dinilai sukses? Menurut Kojoko hasilnya harus apa? Uh, kalau saya sih gak, uh, emang uh, target uh, semua tim pengen masuk ke playoff ya. Yeah. Tapi saya uh, ketekan ke anak kita uh, game by game. Kita okay. harus maksimal every game. Kita bisa uh, target itu kita nggak boleh uh, kalah di tim menang ke bawah gitu. Kalau pengen masuk playoff, emang itu kan kita baik game by game kita harus maksimal kita harus berusaha untuk memenangkan itu aja oh, Oke okay. <laughs> Coach sukses uh, IBM Season 2023 nya ya Oke, okay, thank you. Wih, wait, how you doing, man? baik oh, Mantap, mau bilang thank you dulu ya? gila dia daftar lo jadi member channel gue loh. <laughs> terus dukung channel yang mau <laughs> Thank mantap. you so much, wait. Ini kan sebentar lagi dia mau ke Bali nih ya? Empat yeah. hari uh, tadi udah cerita sedikit. Kalau Bali itu ada sedikit artinya dan juga maknanya untuk Widi. Hmm. Wait, jadi entar seri pertama mulai di Bali. Untuk Widi sendiri, apa sih artinya? Apa ya? Uh, kan bisa dibilang hmm. Bali itu kayak hometownku gitu kan hmm. karena kan papa mamaku itu dari Bali terus semua saudara itu lebanyakan di sana hampir semua malah jadi kayak seneng aja bisa main di Bali lagi gitu 2018-2019 kan sempat main di Bali waktu itu ada seri Bali hmm. terus sekarang akhirnya bisa main di Bali lagi ya seneng lah nanti ditonton sama keluarga-keluarga gitu. udah pada minta tiket tau berarti ya? udah mulai dari <laughs> sekarang udah gitu. <laughs> dari sekarang, dari dari dari sekarang. Ber biasanya berapa tuh? berapa tiket yang harus disiapkan biasanya? sekitar berapa lah? paling banyak kemarin dulu itu ya sampai 10 lah sepuluh lebih lah. sempet hampir datang semua soalnya emang rata-rata suka main basket juga mereka oh, okay. itu kayak apalagi yang saudara-saudara sepupu gitu tuh kayak suka main basket anak-anak merpati biasanya oh, gitu. okay. tapi kok kalau lagi seri gitu biasanya Widi bawa berapa sepatu sih? Aku biasanya minimal hmm. tiga sih satu sepatu latihan dua sepatu tanding. Yang kalau hari ini lagi pakai favorit untuk tanding pakai sepatu apa? luka Donge. Oh. Okay. Luka magic. Ya <laughs> <Biar laughs> Magic Nomornya tipis tapi 71 sama 71 77. Sama 77. <laughs> <laughs> tapi emang kalau pemain NBA paling sekarang paling suka Luka Doncic. Favorit Luka Doncic sama Booker secara. Oh. Woody excited untuk 2023 season 2023 nih paling excited apa nih? Pastilah pertama-tama kan uh, hmm. aku baru pindah ke SM hmm. jadi kayak uh, tim baru terus pasti kayak punya semangat baru juga. Pengen ngejar satu tujuan, yaitu juara itu. Jadi, vibes-nya masih bisa. Dan kita tahu, kemarin Widhi di Piala Presiden cuma satu hari, ya. Kayaknya persiapannya. ya, ya benar Terus, bener. terus dari Amerika, uh, terus baru baru nyampe, cuman persiapan kumpul latihan tuh kayak bareng dua hari, Ii. terus satu main. Terus oh. sekarang dengan persiapan yang udah mulai panjang, udah cukup panjang lah. Jadi, siap sekarang. Progresnya untuk kenyamanan, untuk main dengan satu sama lain, gimana? so far so good sih so far hmm. so good kita udah satu sama lain udah saling ngerti lah maunya hmm. apa gitu cuman lebih mungkin lebih di -combine lagi nanti as a unit gitu nanti play gitu. kalau dari Widis itu ada gak sih keinginan kayak ya kalau pemain banyaknya pengen jadi MVP gitu hmm. kalau dari Widis itu ada gak sih mimpi ataupun juga keinginan jadi MVP mungkin one day Pastilah, pastilah hmm. itu kan maksudnya kayak, yaitu uh, penghargaan individu lah, hmm. ya kan? Cuman kan balik lagi ke bagaimana kita bisa kontribusi ke timnya itu dulu. Hmm. Kalau misalnya kita bisa kontribusi di timnya bagus, ya pasti kayak gelar individu itu uh, bakal apa ya maksudnya datang, datang sendiri, datang sendiri hmm. gitu, mau jadi MVP, mau jadi apa. Tapi kalau ditanya, "Aku punya cita-cita mau jadi MVP, pasti udah berapa kali aku masuk nominasi ya?" Why not gitu lah, hmm. kenapa nggak dikejar juga gitu so, jadi sukses untuk season 2023nya. thank you thank so you. much. thank you.